Pangandaran menjadi salah satu ikon wisata di Jawa Barat yang sangat populer di kalangan wisatawan. Selain Sukabumi, Pangandaran memiliki beberapa pantai yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Bagi sebagian orang, masih mengenal Pangandaran sebagai nama pantai namun sejak tahun 2012 telah dinobatkan sebagai salah satu bagian dari Kabupaten Ciamis. Kali ini tukang Dolan Travel akan membahas tentang beberapa pantai yang ada di wilayah Pangandaran. 1. Pantai Batu Karas Wisata pantai di Jawa Barat ini merupakan salah satu pantai yang terkenal dengan lokasinya yang cocok untuk surfing. Pantai ini memiliki tiga titik surfing yang terkenal di kalangan surfer yaitu Bulak Pendak, Karang dan Legok Pari. Bagi Anda yang sudah mahir dalam kegiatan surfing, bisa memilih lokasi di Bulak Pendak yang memiliki ombak cukup besar. Bagi pengunjung yang tidak suka berselancar, bisa menikmati wahana permainan air seperti Jet Sky dan juga Banana boat. Untuk menikmati permainan-permainan tersebut Anda bisa mengunjungi Pantai Batu Karas di Desa Batu Karas, Jalan Pantai Indah, Cijulang Pangandaran, Jawa Barat. Pantai ini bisa dinikmati selama 24 jam penuh tanpa batasan jam operasional. Sedangkan harga tiket masuk yang harus dibayarkan sesuai dengan jenis kendaraan yang Anda gunakan. Untuk Pejalan Kaki Harga tiket yang harus dibayarkan adalah Rp 1.500 dan Rp 80.500 untuk rombongan bus besar. 2. Pantai Karang Nini Adalah pantai karang nini yang terletak di Desa Emplak, Kecamatan Kalipucang. Pantai ini menjadi salah tempat wisata yang populer di kalangan wisatawan karena mengkombinasikan wisata pantai dan wisata hutan. Sebelum sampai di area pantai, Pengunjung akan melewati area hutan jati yang indah hingga sampai di pantai tersebut. Tidak hanya menikmati pemandangan pantai, di lokasi ini pengunjung bisa melakukan jogging, camping, hingga menikmati fasilitas pondok wisata dan tempat pertemuan. Bagi yang ingin menikmati keindahan malam di pantai, bisa melakukan kegiatan camping sembari menikmati makanan khas pantai yang sangat khas. Salah satu keunikan dari penamaan pantai ini adalah adanya karang yang bentuknya menyerupai seorang nenek, sehingga dinamai dengan karang nini. Untuk menikmati keindahan dan fasilitas di pantai ini, pengunjung akan dikenai biaya tiket sebesar Rp7.500 saja. Pengunjung bisa menikmati pantai karang nini tanpa adanya batasan waktu hanya dengan biaya yang terjangkau. 3. Pantai Batu Hiu Pantai Batu Hiu terletak di desa Ciliang kecamatan Parigi yang berjarak sekitar 14 km dari Pantai Pangandaran. Pantai yang sangat populer di kalangan masyarakat ini sebenarnya tidak memiliki lokasi yang cukup luas, namun tetap menarik untuk dikunjungi. Di lokasi tersebut terdapat sebuah bukit yang ditumbuhi oleh banyak pohon pandan yang membuatnya semakin indah. Tempat ini sangat cocok bagi Anda yang ingin menikmati keindahan pemandangan pantai dari arah dekat dan ditemani dengan angin sepoi-sepoi dan pasir Pantai Putih. Adapun untuk harga tiket masuk, pengelola membedakan harga tiket berdasarkan beberapa golongan. Bagi pengunjung yang berjalan kaki, harga tiket yang harus dibayarkan adalah Rp3.300 saja, sedangkan untuk sepeda motor adalah Rp7.000. Bagi pengunjung yang menggunakan mobil jeep atau sedan, Harga tiket adalah Rp19.500 hingga harga tiket tertinggi untuk bus besar yaitu Rp172.000. Setelah puas menikmati pemandangan, pengunjung bisa membeli oleh-oleh pantai yang banyak dijajakan oleh pedagang. Selain makanan, ada pula oleh-oleh khas dalam bentuk aksesoris dan baju pantai khas pangandaran. Pengunjung bisa menikmati berbelanja dengan harga yang terjangkau. 4. Pantai Madasari Wisata pantai di Pangandaran selanjutnya adalah pantai Madasari yang terletak di jalan pantai wisata Desa Masawah Pangandaran Jawa Barat. Dari pantai Pangandaran membutuhkan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan. Karena lokasinya yang cukup jauh dari Pangandaran, pantai ini tergolong sepi dan belum banyak dikunjungi wisatawan. Meskipun belum banyak dikunjungi, pantai terindah ini memiliki pemandangan yang indah dan bisa dinikmati bersama keluarga keindahan yang dimiliki oleh pantai ini berbeda dengan pantai-pantai lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada adanya beberapa pulau karang yang berjarak beberapa meter saja dari bibir pantai. Di zaman yang serba sosial media seperti saat ini, lokasi tersebut sangat cocok untuk dijadikan sebagai spot foto pantai dan mengabadikan momen bersama. Bagi yang membawa baju pantai atau baju ganti, bisa juga bermain air dan berenang di tepi pantai karena memiliki ombak yang cenderung santai. Harga tiket yang dibayarkan juga terjangkau dan dibedakan berdasarkan jenis kendaraan. Untuk sepeda motor adalah Rp7.000. Kendaraan roda 4 sebesar Rp25.000. Bus besar Rp160.000 dan Rp110.000 untuk rombongan bus kecil. 5. Pantai Pangandaran. Berbicara tentang pantai-pantai yang ada di Pangandaran belum lengkap rasanya jika belum membahas tentang Pantai Pangandaran itu sendiri. Tentu saja pantai ini menjadi ikon pangandaran dan menjadi salah satu destinasi wisata pantai yang paling digemari. Sebagai salah satu ikon wisata kebanggaan, pantai ini sudah dilengkapi dengan fasilitas yang sangat memadai. Pengunjung bisa secara leluasa menikmati keindahan pemandangan pantai, serta matahari terbenam serta terbit dengan indah. Salah satu keistimewaan pantai ini adalah lokasinya yang luas, dengan pantai yang landai dan pemandangan yang indah pengunjung bisa menikmati keindahan pantai yang berwarna abu-abu cenderung lebih putih. Bagi pengunjung yang beruntung, Anda bisa menikmati festival layang-layang yang rutin diadakan setiap tahunnya. Festival tersebut bahkan sudah dilakukan dalam taraf internasional yang diikuti oleh beberapa negara. Biasanya kegiatan tersebut dilakukan pada bulan Juni hingga bulan Juli. Bagi Anda yang ingin mendapatkan festival tersebut, bisa mempelajari tips wisata pantai agar wisata Anda lebih menyenangkan. Untuk menikmati keindahan pantai tersebut, pengunjung akan dikenai biaya sebesar Rp6.000 untuk pejalan kaki dan Rp14.000 untuk sepeda motor. Bagi Anda yang berkunjung dengan rombongan besar, biaya yang diberikan tergantung dengan besar kecilnya kendaraan mulai dari Rp65.000 hingga Rp188.000. Pantai Pangandaran memiliki beberapa destinasi wisata pantai yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Masing-masing pantai memberikan keindahan masing-masing sehingga Anda bisa memilih pantai sesuai dengan keinginan Anda. 6. Pantai Karapyak Pantai Karapyak Pasir Putih merupakan salah satu deretan pantai di Pangandaran favorit yang digemari wisatawan sekitar maupun luar kota. Pantai dengan Pasir Putih ini berada di Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang. Pangandaran Jawa Barat Sangat rugi jika Anda berlibur ke Jawa Barat namun tidak merasakan sensasi di pantai favorit ini. 7. Pantai Karang Nini Tidak jauh dari Pantai Karapyak. Anda dapat mengunjungi Pantai Karang Nini terletak di Desa Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran. Daya tarik dari pantai bukan sekedar dari pasir putih-putihnya saja, melainkan karang-karang besar yang berada di area pantai. Pantai Nini adalah pantai yang memiliki batu karang mirip seperti nenek-nenek atau dalam bahasa Sundanya adalah Nini yang sedang menunggu si kakek. 8. Pantai Lembah Putri. Pantai Lembah Putri adalah pantai yang menyuguhkan pesona berbeda dari pantai pangandaran lainnya. Objek wisata yang satu ini menyuguhkan pemandangan birunya samudera Hindia dari atas bukit, dan miniatur tembok Cina yang semakin membuat para wisatawan tertarik untuk mengunjunginya. Karena pantai berada di perbukitan, tentu para wisatawan tidak dapat bermain pasir layaknya pantai pada umumnya. Pantai Lembah Putri tepatnya berada di Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran. 9. Pantai Tagok Daya tarik dari Pantai Tagok yaitu terdapat laguna yang merupakan aliran sungai tersumbat yang memanjang dari timur ke barat. Tidak hanya itu. Pantai ini memiliki area pasir putih yang cukup luas terutama ketika air sedang surut. Pantai Tagog tepatnya terletak di Dusun Kamurang, Desa Babakan, Pangandaran. Pantai Tagong merupakan pantai cantik mirip putri dengan sejuta keindahan dan keeksotisannya. 10. Pantai Bulak Setra. Pantai Bulak Setra merupakan wisata edukasi dengan pantai yang indah dan mempesona. Daya tarik dari pantai yaitu hamparan pasir putih luas yang dipadukan dengan birunya laut dan jajaran pohon kelapa membuat wisatawan begitu takjub. Pantai Bulak Setra ini tepatnya berada di Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. 11. Pantai Bojong Salawe Pantai Bojong Salawe adalah bagian dari deretan Pantai Pangandaran yang menyuguhkan berbagai objek wisata yang asyik dan seru. Daya tarik dari pantai ini yaitu memiliki area memancing, panorama pantai unik dengan pasir putih, batu karang di sepanjang pantai, sunset di dermaga dan pacuan kuda. Pantai Bojong Slawe sendiri terletak di Desa Karang Jaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Ada banyak di pantai Pangandaran yang dapat Anda kunjungi sesuai dengan keinginan. Setiap pantai memiliki keunikan dan objek wisata sendiri-sendiri pasir putih yang dimiliki menjadi salah satu primadona para wisatawan.